Menyiapkan seluruh peserta upacara. Penghormatan peserta upacara kepada Inspektur Upacara. Harmoni YouTube. Eh, kepada inspektur upacara hormat upacara peringatan hari keberjangan negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 tahun 2021 siap laksanakan laksanakan pengibaran bendera merah putih Diringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya hormatkan kepada bendera merah putih dipimpin oleh komandan upacara bendera bendera merah putih Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang kita terdahulu marilah sejenak bersama-sama kita mengheningkan cipta, mengheningkan cipta mulai. Peserta upacara Pancasila Pancasila Satu, Satu. Ketuhanan yang Maha Esa Ketuhanan yang Maha Esa Dua Tiga Indonesia amba yang di indonesia Pembacaan eksklusif proklamasi Proklamasi Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal yang mengenai masih, kekuasaan dan lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Sukarno Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan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 ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat hadir dan makhluk, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan nuhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya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 disusunlah kemerdekaan itu dalam undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu negara Indonesia Republik Indonesia yang berdaulat, berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil berada persatuan Indonesia rakyat yang dipimpin oleh Hidmat kebijakan dalam perusahaan dan perwakilan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Amanat Serta upacara Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Yang terkasih tenan, rekan-rekan dari Building Management Spasio Spasio Tower dan peserta upacara lainnya Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas berkat dan rahmatnya karena kita diberi kesehatan, kesempatan, dan perlindungan sehingga pagi hari ini kita bisa mengadakan upacara memperingatin perayaan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia secara virtual. Meskipun dilaksanakan secara virtual, saya harap tidak mengurangi khidmat dan filosofi yang terkandung pada upacara hari ini. 76 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka. Kemerdekaan ini hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, tetapi kita jadikan sebagai momen pemersatu bangsa. Yang mana hal tersebut juga merupakan kewajiban kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Tema peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini adalah "Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh". Tema tersebut mempresentasikan. Mengajak kita semua mempunyai ketangguhan, semangat pandang menyerah, terus maju ke depan bersama-sama dalam menempuh jalan penuh tantangan. Rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa saat sekarang hingga hari ini pandemi COVID-19 masih belum meredah. Mungkin ada dari beberapa rekan-rekan dari kita mengalami masa-masa sulit, tetapi saya harap jangan menyerah. Terus maju dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Berbagai upaya dari pemerintah dan kita bersama telah dilakukan agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Oleh karena itu, mari kita menjaga kesehatan diri kita dan keluarga kita dengan mematuhi aturan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini akan sangat membantu untuk memutus mataran penyebaran dan pengendalian Covid-19. Dengan harapan kita semua bisa terlepas dari kesulitan yang ada. Akhir kata, marilah kita songsong -song masa kedepannya dengan lebih semangat, motivasi dan inovasi baru sehingga produktivitas kita juga lebih meningkat. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat selalu. Merdeka Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Allahu Akbar. Ingin menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim Hamdan hamdan ya yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Ya ini. Terima kasih kepada yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti yang yang berikan pada bangsa kami atas perintah kuasamu untuk bebaskan kami dari bentuk penjajahan karenanya perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-76 Ya Allah Tuhan yang mahabijaksana dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-76 ini Berikanlah inspirasi yang tak terputus pada kami Untuk mengiringi langkah kami Dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju Sejajar dan berkompetensi dengan bangsa-bangsa maju lain di dunia Teguhkan persatuan dan kesatuan kami Agar kami dapat menampak dengan kokoh Kuat dalam membangun bangsa tercintai Ya Allah, Tuhan yang mengasihi Surahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada para pahlawan kami Yang telah mengorbankan jiwa dan ragamnya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia Ampunilah segala kesalahan mereka Dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka Serta tinggikan derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-hambamu yang syuruh Ya Allah, Ya Tuhan Yang Amal, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyajarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolonganmu, Ya Allah. karenanya dengan khodrat dan iradat-Mu kami memohon untuk berkenan mengangkat wabah COVID-19 ini dari negeri tercinta ini sehat, wadkan, dan tabakan kami dalam menghadapinya. Ya Allah, Tuhan Maha Mengampun dengan sifat afu'um gofurnu, ampunnya dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Ya Allah, Tuhan Maha Mendengar dan Maha Mengendaki, perkenankan doa kami, Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara, telah dilaksanakan. Laporan, selesai. Ubahkan. Penghormatan peserta upacara kepada Inspektur Upacara, dipimpin oleh Komandan Upacara. Komandan Inspektur Upacara, hormat! Hei! Sekarang! Upacara selesai. Seluruh peserta dapat dibubarkan.